Wih, wih, wih, lihat teman-teman, di sini ada mainan. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mainan hulkbuster Widih, mantul sekali ya, teman-teman, mainan ini besar sekali. Yuk kita simpan dulu ke kotak ajaib. Wow, mantul. Wah, wow, wah, wow, wow. lihat teman-teman, di sini ada mainan lagi. Widih, widih, di sini ada penom teman-teman. So many snacks, so little time. Wow mantul lihat teman-teman seram sekali penom ini ya lihat lidahnya teman-teman Wow saya simpan Wadah wadah lihat teman-teman di sini ada banyak sekali mainan Widi Widi di sini banyak sekali mainan superhero ya teman-teman. Wih, di sini ada anak kucing juga. Teman-teman lucu sekali! Wow, kita lihat yuk, kita ambil mainannya satu persatu. Wow, lihat, teman-teman, di sini ada Batman. Widih, mantul sekali ya, teman-teman! Batman ini si manusia kelelawar, yuk kita simpan. Wow, lihat, teman-teman, di sini ada Thanos. I am inevitable. Wih ada bapak Haji Tanos ya teman-teman dia pakai peci, wih mantul sekali berwarna emas teman-teman bajunya kita simpan. Wih lihat teman-teman di sini ada ada Superman. Wow mantul sekali ya teman-teman Superman-nya ini bawa tombak mantul sekali. Kemudian wah di sini ada Deadpool teman-teman. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Denpol ini dia membawa dua pedang. Lihat ya, teman-teman, pedangnya ada di belakang, ada dua ya. Mantul sekali. Wah, di sini ada. Wiri, di sini ada Anmen teman-teman. Hi, I'm Scott. keren sekali ya teman-teman. Anmen -teman. ini si manusia semut dia bisa membesar dan juga bisa mengecil. Wow, mantul. Wow, lihat teman-teman di sini ada roket. Widih Widih dia membawa senjata ya teman-teman. Roket ini suka berbarengan sama Groth teman-teman. Mantul sekali. Widih Widih lihat teman-teman di sini ada Iron Man. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Iron Man ini berwarna emas. Wow, kepalanya besar sekali ya, teman-teman. Kita simpan. Wow, lihat teman-teman di sini ada mainan kecil ya. Di sini ada Kapten Amerika, teman-teman. Kedi -teman. mantul sekali ya, teman-teman. Kapten Amerika ini membawa senjata ya. Untuk senjatanya ini dia berbentuk tameng, teman-teman. Kita simpan. Wadah-wadah, lihat teman-teman di sini ada Hulk. Widi keren sekali ya teman-teman hulknya ini dia pakai baju teman-teman bajunya berwarna abu-abu, mantul sekali. Widi widih, di sini ada ada Iron Man lagi teman-teman keren sekali. Widi widih, mantul kita simpan. Wow lihat teman-teman di sini ada torsi pembawa palu. Widi Widih mantul sekali ya teman-teman Thor -teman, ini Wow lihat kamu akan saya pukul kita simpan wadah- wadah lihat teman-teman di sini ada Kapten Amerika lagi Widih mantul sekali kita simpan Wow lihat teman-teman di sini ada spider-man Oh, mantul sekali Widi widi di sini yang terakhir ada penom lagi teman-teman Wow mantul sekali ya teman-teman penom ini seram sekali Yuk kita simpan dida. lihat teman-teman di sini kotak ajaibnya sudah penuh Terima kasih ya sudah menonton video ini waktunya sekarang kita bawa pulang